Assalamualaikum, Sahabat Sorot Bola. Kualifikasi Piala Dunia 2022 Qatar Zona Eropa telah usai. Seluruh timnas seluruh peserta kualifikasi negara Eropa, sudah melakoni laga terakhir dari masing-masing grup, dan hanya pemuncak klasemen grup, yang langsung lolos, keputaran Piala Dunia 2022 di Qatar nanti. 10 tim yang dipastikan lolos, dari zona Eropa dari 10 grup, adalah sebagai berikut pertama. Grup A. Serbia dengan mengoleksi 20 poin dari 8 pertandingan Kedua, grup B Spanyol, dengan mengoleksi 19 poin, dari 8 pertandingan Ketiga, grup C Swiss, dengan mengoleksi 18 poin, dari 8 pertandingan Keempat, grup D Perancis, dengan menoleksi 18 poin, dari 8 pertandingan Kelima, grup E Belgia, dengan mengoleksi 20 poin dari 8 pertandingan. ke Grup F, Denmark dengan mengoleksi 27 poin dari 10 pertandingan. ke Grup G, Belanda dengan mengoleksi 23 poin dari 10 pertandingan. Ke-8, Grup H, Kroasia dengan mengoleksi 23 poin dari 10 pertandingan. Ke-9, Grup I, Inggris dengan mengoleksi 26 poin dari 10 pertandingan ke Kesepuluh, Grup J, Jerman, dengan mengoleksi 27 poin, dari 10 pertandingan. Oke, sahabat sorot bola, semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum.